Halo dek kembali lagi bersama saya Mas Bonong Dan ditemani dengan Juragan Roti Sembarang juragan <laughs> eh, juraga. Juga penjual tanaman dia Yes Jangan lupa subscribe channelnya Blind Project Dan juga Maman Black wow. Beliau ini adalah uh, apa, Orang Orangnya Di balik <laughs> layar dari dua channel itu Oke okay, dalam kesempatan ini Kita uh, mencoba untuk memberikan Konten baru dan saya berduet dengan mas Maman yaitu kontennya jajal podcast ya jagongan jagongan podcast lah masaklah nama kontennya masih kita masih belum tahu tapi ada beberapa uh, hal yang nanti kedepannya ini yang mau kita bahas terkait uh, berita paling uh, terupdate yang terjadi entah itu di media sosial atau di media uh, apapun lah itu ya Pokoknya di negara waka waka nah ini kebetulan yang mau kita bahas ini eh, setelah saya membaca headline-nya tagline yang ada di media sosial itu cukup menggelitik bahwa pemerintah pemerintah nanti menghimbau <tuk> lusian, nanti di senter ya. pemerintahannya dong nah itu eh, menghimbau bahwa hari raya alias lebaran alias lebaran tidak boleh diimbau tidak menyediakan makanan dan minuman nah ini yang mau kita bahas nih nah uh, sebelum lebih lanjut jangan lupa tekan like nya dan jangan lupa subscribe channel ini oh dan iya, juga penting itu penting wajuan, iya dan uh, jangan lupa subscribe mas Bono betul sekali dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Ngadeng sebelah saya ini huh? lain project, project dan juga Maman Black uh, dengan subscribe kalian kalian telah membantu Uh, channel kita untuk semakin berkembang. Sip, saya doakan yang subscribe itu uripnya, eh hidupnya itu sehat baras rezekinya lancar dan barokah. Amin. jomblo untuk jodoh nih. Amin. Oke. <laughs> Oke, okay, mungkin kita bisa langsung membahas Langsung pak ya, ya. Oke okay. uh, Pertama kali mas Maman Membaca berita itu Apa pertama kali Di benak pikiran sampai mas Pertama kali ngakak oh, okay. Okay. Ya intinya ya, apa ya Aneh lah gitu Kok sampai uh, Sampai segitunya gitu. Maksudnya masalah Gitu aja kok ada Imbauan aturannya gitu. Soalnya kan mungkin maksudnya karena minyak goreng mahal itu jadi bilang <laughs> ngecakan yeah. makan dan minum yeah. mungkin kan? kalau saya boleh <laughs> bilang pemerintah itu visioner sih seperti <laughs> oke okay. biar agak irit juga uh -huh. gitu. di tengah apa keadaan kayak gini gitu. mungkin mungkin hmm. gitu okay. tapi kalaupun nanti uh, kebijakan itu benar-benar diterapkan gitu loh mas yeah. menurut nggak apa-apa saya apa ya. juga karena seneng aja uh -huh. enak irit habis ya. salam salaman salaman keluar, gitu mulia <laughs> ya. tapi kira-kira dengan uh, kebijakan seperti itu misalnya diterapkan gitu loh ada merasa ada sesuatu hal yang hilang gak sih ketika lebaran ya, gitu? iyalah karakternya apa ya itu ciri khasnya lebaran itu kan uh, salam salaman mm -hmm. kemudian ada ketupat iya ketupat kopor, kopor uh. eh, ada itu ya kayak bukan lebaran oke okay. kayak hari da yang biasa nah, kan. kita ambil contoh ya Assalamualaikum mas walaikumsalam oke selamat oke, okay. sebutannya yang kata kosong-kosong ya kosong-kosong ya udah pulang <fuerte> pulang ya <ye. laughs> jajahannya kok kakau gak mas? iya pemerintah ngelarang ngelarang jadi enak, kita ada alasan ya iya iya iya gak ada makanan ringan atau apa pengginang gitu kita punya alasan karena dihimbau oleh para pemerintah iya iya kalau dilihat dari sudut pandang ekonomis memang jauh lebih uh, irit pak ya kita nggak perlu kayak beli nastar kita nggak perlu beli apa namanya kayak wafer atau jajan-jajannya yang bisa disediakan sama uh, tamu-tamunya kita nanti gitu kan ya <tuh> cuman ya saya setuju dengan pendapatnya saman kalau uh, hari lebaran tidak ada jajan tidak ada makanan itu bukan lebaran namanya ya. Ya. liburan <tuh> ya. liburan <tuh>. liburan makan <tuh> maksudnya <tuh <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Dalam konteks ini kita boleh kritik gak sih sebenarnya sih? Bebas, boleh bebas. ya, ya. Kalau menurut Undang-Undang, semua warga negara berhak berpendapat oh, okay. Berhak Jawa sama berhaka kriminal dan anarkis Betul sekali Mas, tapi saya membayangkan begini mas uh, Sebenarnya apa sih yang Masih di... Bayangkan, bayangkan, dulu. Uh -uh. Yeah, bayangkan dulu Bayangkan dulu Bayangkan dulu ya <tis> bayang dulu <Yeah. no. tis> yeah. Aku soanang sama Samian, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam salam gitu kan. Coba tangan nggak Jabat. boleh. Coba Jabatan, kan, tangan, sekarang boleh kan? Boleh. Covid boleh. itu gak ono bisa. Dianggap kak ono. Perdampingan dengan covid, nah dianggap gak ono sekarang. Nah, assalamualaikum masuk. berani aja nol nol gitu kan ya. Mengopi narik mas. ini kan kalau orang ada jawa itu kan hmm. mem mempersilakan mem tamu untuk duduk gitu kan ya. Nah pas kita lihat lorek panganannya kok kayak <laughs> kalau saya sebagai kalau saya sebagai warga biasa men apa, mem, mem, seperti itu dan kebijakan seperti itu diterapkan, ya allah kepacu tirai gitulah, <laughs> kerti guys. Iya. dan kayak Kaya ya? huh? Kaya, surat rahmi ngobrol itu hmm. kalau nggak ada remaja hmm. itu hmm. kan cepet mm -hmm. ya mungkin maksudnya pemerintah gitu biar nggak lama-lama mm -hmm. mm -hmm. intinya kan katanya sih katanya mm -hmm. kan masih kita harus waspada iya yeah, iya yeah. waspada boleh mm -hmm. semuanya tergantung individu mm -hmm. karena saya sendiri ya enggak rewel juga ada orang istilah apa yuk, bukan pura-pura percaya uh, COVID-19 ya enggak masalah kita gini aja cukup Tak, ya eh, netral aja. Eh, tapi, Tuh, le, uh, ya kalau ya, saya sendiri, mas masuk. <laughs> masalah jajan itu masalah. Masalah nerima tamu. Oh, tamu, ya, okay. terima tamu. Terima tamu. Kalau nerima tamu, saya sendiri sekarang <coughs> open, uh, open sudah open house jadi tidak ada apa namanya tidak ada uh, masalah sama sekali sih. Ya lebih kayak ya jaga diri itu memang penting hmm. gitu loh seperti sampean ya cukup enjir nah, gitu Soalnya beliau juga pernah positif yes bro. pernah positif hahaha <laughs> <telung> minggu minggu disapai lor waktu <laughs> apa ya istilahnya itu? waktu saya se... delta tarian delta iya istilahnya apa ya ganas ganas yeah. waktu, waktu itu pas waktu harian carta masih uh. warga beliau ini sempat ini di karang dunia. tiga minggu tapi ya tetap setelah, kalau kita saya sambang kalau hmm. saya jalan, oh hmm. itu Sambang itu apa, Pak? Kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa atau dalam kalau bahasa Inggris ya, kalau kalau Pemerintah atau seseorang yang membuat kebijakan tersebut itu kok sampai bisa gitu loh, Mas, bikin kebijakan kayak gitu ya? ya mungkin hmm. terlalu parno itu mungkin, Pak, atau nah. apa ya? Ketakutan yang hmm. berlebihan lah istilahnya. Sebenarnya itu anehnya, itu mungkin masyarakat hmm. merasa itu kok menjelang apa ya, hari-hari besar, hmm. gitu, Pak? Gitu loh ya, saya maksudnya enggak, enggak ini yang hmm. bukan cara ya, hmm. bukan ya? Memang faktanya gitu. Hmm. gitu kok tiap menjelang hari besar mm -mm. mesti ada peraturan aneh-aneh iya iya, iya. <laughs> dari dulu kok enggak ada gitu. uh, ada lagi mas kalau masalah itu masih apa uh, ketika menjelang hari, hari besar kok mesti ada peraturan aneh gitu ya yeah. mohon maaf kemarin ketika acara uh, ajang balap MotoGP yang ada di Mandalika yes, yeah. Tuh. itu pun ketika dilihat dari stasiun TV entah itu di ya, live stream atau apa los gak onok karantina, los ga onok masker, los sanding-sandingan. Ya. Kenapa MotoGP Mandalika bisa se itu sedangkan ketika kita mau merayakan hari raya uh, kita Idul Fitri itu kok ada pembatasan yang sekiranya kebijakannya itu gak masuk akal dengan cara tidak menyediakan makanan dan minuman. Nah. Mungkin maksudnya begitu meh gitu Oh, <laughs> aku gelum. yang <laughs> ini, aku gelum langsung, langsung sojo. Langsung sojo, <laughs> nang tonggo-tonggo. Di itu, naik gas. Iya, padahal di apa, beneran itu juga ada hiburannya ya? Ah, ada banyak hiburannya, sehingga band besar juga yang banyak di sana. Mm. Dan penontonnya pun padat, Melos mm. ya. okay. <coughs> <coughs> sekali gitu ya. Karena ya, mungkin waktu masuknya atau apa itu mm. sudah sesuai prosedur, tapi nggak diliput atau gimana mm kita nggak tahu ya itu kan terserah kita masing-masing yang penting kalau percaya ya dijaga hmm. ya, ya, nggak repot makanya hmm. kita selain uh, hubungan dengan uh, hmm. Minowas, ya kan hmm. gitu jadi ya apa ya kalau ada tetangga mau yang musdalib rahmi terus kitanya enggak rekam kan juga ya hmm. kalau dilihat dari apa namanya kebiasaan kita memang uh, bagi orang Jawa, ada timur, ada timur ya Pak ada orang Jawa itu kalau misalkan ada orang yang berkunjung ke rumah kita sehingga kita bisa memberikan sesuatu berupa makanan atau minuman itu bisa dikatakan kayak wujud hormat kita kepada tamu gitu pak. bahkan ya, di daerah saya itu masih ini kalau hmm. orang nggak mau dikasih makan itu kayak okay, bisa menghormati hmm. dalam rumah ya, bukan ah. hanya makanan ringan hmm. malah, biasanya kalau ada tamu yang jarang tamu-tamu jauh lah Pak ya? ya ah terus autolah atau dikasih makanan ya? sama anu berarti mirip apa mirip seperti kebiasaan adat Madura berarti ya kenal enggak kenal pun ya, kadang walaupun enggak pernah kenal gitu hmm. lah. istilahnya apa ya hmm. kayak mampir orang mungkin ban bocor hmm. atau apa itu biasanya sih. kalau orang di daerah saya hmm. kasih hmm. makan kasihan hmm ya sebagai minuman kayak teh atau kopi atau mungkin kayak kita um. apa ya membayangkan seandainya itu terjadi pada kita kita misalkan bahan bocor atau hmm. apa terus enggak bawa uang hmm. atau uangnya hmm. mungkin hmm. ngepres lah itu apa ya pas-pasan untuk hmm. nambal gitu nambal itu. mungkin dengan nunggu kan juga lama ya. Hmm. ya kalau um, kalau kritik saya sih untuk Uh, kebijakan itu sebenarnya kebijakannya memang, dikatakan gak masuk akal sih, kayak <tuk> "oh, boy, udah kayak gaing aneh lho ya wes ngine wes pak, sama nangomaku, mono ya wes aman, gak usah, usah takai mangan, takai garingan, uh, kok gak seret, ngono ngono ngono ngono ngono sebentar lagi keluar waduh, ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono ngono dukung aja nah, enak buat lucu-lucuan putus nah. lah. <laughs> Kapan lagi ada peraturan yang aneh-aneh? Nah, nah. Cuman ada di sini, negeri Wakanda. Nah, iya, gitu. Sampa aja, sampa aja. Tapi nggak perlu. Yang penting, guys, tidak mengkhianatkan kita. <laughs> enjoy aja, enjoy aja. Karena kita hidup di negeri dagelan, pak ya. Iya. Setiap kebijakannya ya mungkin juga dagelan. Ya, tapi tanggapi dengan dagelan, juga. <laughs> dagelan juga. <laughs> aku mau dine besok ini adik ini mau diculik loh Ya. kak gak mungkin ya, beda, okay. beda, order, order. Ya. oke, okay, ada lagi? lagi. Ya, ada oh, aja, gak, gak ada lagi? gak ada, lanjutkan aja pak teruskan nah, pak lalu bulan depan bikin lagi pak ya, ya. sip peraturan <laughs> yang, <laughs> yang Seneng kita ada bahan untuk ya, uh, kayak konten <laughs> <ini. laughs> yaaah <laughs> seperti pak, lanjut Aduh. ya Allah oke, okay. um, beginilah uh, jagongan bapak-bapak perumahan mutiara kudiri residen terkait kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat untuk tidak menyediakan makanan dan minuman di hari raya Idul Fitri. Oke, okay, jangan lupa like, comment, share sama subscribe. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Maman. Ada baik Project dan juga Maman Black. Dan kalau misalkan kalian ingin um, mengetahui dunia perkembangan, dunia perbunga bungan tanaman hias, yes. monggo silahkan cek uh, subscribe channelnya Mas Maman. Oke. Okay. Link saya taruh di deskripsi dan jangan lupa gunakan peralatan berkendara kalian hormati pengendara lain patuhi rambu lalu lintas this is Mas Bonong dan juga Mas Maman dan ah, Maman Black We are out we're gonna see you guys on the next video bye bye safety guys tetap guys jangan lupa Oh oke okay. Citra Yes oke okay. mm.